Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru dalam nabi menungso malam aku tau dipesen Lingi ling sampe saiki, awak mutah kata kepingin si jiling perkoroh asal awak gelendung lantaran mau cossolawat pingsewu nih malam Jumat dengan kata-kata solallahu ala Muhammad solallahu ala Muhammad pingsewu untuk satu permohonan mau dekat kasih kata onkupin bu temen biarnya makros ngomong nu sayang di situ ya makros. Para njenengan iku padha rumbyen. Nggak ngasilen. Iki saking nyata ni. Sampeyan pengen opo? Para gede gedhe gak wayah lagi, gak repot-repot -repo. malam Jumat ngadhep ngulon lho. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Joko teko. Duh, kuyung aku delem, Dik. Ngopi, ngono gak usah ndukokno tak taki gula. Ane-ane itu malam jumpah, njalul loe orang ngemu, jalul jalul terlalu ngemu, si top si top jalur semerawut dihuni malaikat, kau sms loh sah nomor sah nomor, oh Rasulullah saw man solah alaiya, putai sapande mo justru salawat man alaiya marang insun bin umat disunggu umat insun Tidaklah mau koden tulislah ke tueman asro kasanat elok sepuluh kebagusan pemukiah lanten busan do songoman asro sayiat elok sepuluh keelean kanya napi gendiko songone wong singgle mau coba solawat marang insun temen mau bakal diangkat via jati sepuluh tingkatan do di sepuro sepuluh jadi sholawat ini bukan ganggu, ngangkat derajat Tok ganggu panggebur dusoh sungguh gede Ini nih, sama gede-gede dusoh singgede-gede. Canane jalur sepuro, supoyo, iso senno, sampan memperbanyak mojoso selawat. mojoso selawat itu bisa juga untuk panggebur dusoh, nyirna dosa. Kolam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mansolaut Aisyah Fani Wong Solai Komoto Solawatman Alaiyah Marang Insu. Vicky takbirin dalam tulisan. Tamtazal Mongkora lereng-lereng sofa Almala Ikatuk Uyas Talufiruna jaluk nosopuro mulai katalau maringman. Mahatrama Ismi Isna kini langgeng opa Aran Eng Senufi dari kata Angel Mongkono Mongkono tulisan ini sama maknanya juga dia ini orangnya tapi tulis itu selawat sama ini nulis selawat untuk tulisan sampean janji tak tulisannya turun ke pusat terus mulai-mulai kan itu no sampean janji tulisan turun ke pusat itu tetap ditulis selawat saja ditulis-tulis itu selawat kalau saya bisa sama ini ngaji di maknanya kita soalnya besok kang seksi sih ngersani Gusti sih allah jadi rahasia ya, tuh tulis tulis ya masih iso saya ki sama del delno murgosan mau bawa bisa sampah ya sa, itu sa, tuh mulai laliman kalau biar kita pakai siang ke dekat kemaknanan del delno biar saya iso di anak mulai lari di anak lu tambah nemen di anak lu mulai ha, pikun katet itu isi kita biar maknani Macam peran-peran saya kirim kosaman saya ini dengan dia itu itu, pahami tulisan yang maknanya mau kata-kata ala Muhammad ya, turun ke pusat ya, beri sama di tunggak tulisan ikut, tulisan itu tunggu hebat daripada tulungan ku, wacana. Dan tenis sering dik jali uang tunus tak tulis ya Allah mukongko kongko tiang sing di paling waras saking dikik sing cimak jimat Jimatnya kan tunus ditulis So ditulis kan jadi sing singan dikon Langkah zalim malah ikat jastal Firuna -um ismi fil dari kaki tam Jangan Ca, dijauh ngejeng nengguno jauh kita kuno Mulai kan jalur nasukura terus Ketiannya ono uang loro Tulis senengitannya Nabi Muhammad, Kau singkilang ngebu, Ki, kau sapuan kono, Jajikah tulisan jenengitannya Nabi saya, Allah, Allah, Allah deh, Saput sampean, Mulekak jalo Allah, Tombol sampean terus-terusan, Dia kan jeneng pisinya di koko, Kecutipisoi, Cipatipisoi, Aneh-aneh, Cimatiu isinya opo, Tulisan dungung.